Ini juga Pulau Sampun, tapi hilang rahayu, rahayu, cakung, sungai Di ini Koki, kawi rucingan Pasang dosan, langit Awit Kersan pun Gusti MK moghur asyik, dengan penamatannya, Ibagus Empu batu Batu Munongko, ketua Pak Budukan, Palesta Ali Budaya, Aksara Jawa Batim, dan dalam keadaan yang bapak sugeng berbagai Minangko kami canten monten sarapehan Dinten menko. Kenamba dimataku pororawoh engkang dan sah tak kemulio, lan minantu engkara. Katringi pun sumongo kita sami mana kungkucu montenya kesan pun Kusti engkang mengasih. Engkang sampun ang ruberakan sekarang kerhanipun, sengo kita studio sakbet makempal. Manunggal dengan lagi doroh sarasehan dengan menko dan tim Mulyo dan Tanpo dari petinggal menko. Atas kata lompen sahabat shohi salam dan sah konjuk masang nasodalem nabiatung ya. Muhammad shobu walikasalam. Kang Sampun angkandai tos trio saking zaman pepeteng. Mungkin jaman engkau giliran-giliran, mengkol dan engkau ditonton Tuhan tuh, siapa di pun kontak di Mampir Pulau pun, seri Kaliservianto, Minongkret, kami Biro, engkau nuntun, lumampahipun mampah, pun paguyupan palestari, budaya, aksara Jawa, Jatim engkang ini satu malam engkang satu kalau mau laksanaan takuh songolas langung di kandosok nangeng amartiwan ke udih saya rasa yang dihitung menipu, tema ini pun untuk menipu. Budaya Jawa dahulu dipandang di era sekarang ini. Pernah taman hati jorok yang kanker Lampahan. dalam bahan, pohon beringin saya Ini menipu, kaping sebisan, bonikan pun woko. Yang kangen kalau mau sampai. Nah, wonten pangayuka, iyo, keting pangarso, pakuyuan, pelestari aksara jawa, Jeng. Jeng kan Ngkoro, utawi makalah, keting terpak jenikan Kajeng adhijoro Gangsal, indih meniko Taken Bin Akenan. Adhijoro yang ingkang Wasono. rayu Pak Dewasa E Bapak Bagus Empu Batu Nyapa Ketua Paguyuban Pelestari Aksara Jawa Jati. Maka kan pambuka panipun Allah semanggaaken. Langsung menika. Rayu Rayu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sanget dumateng khusus pun kalau pun sekolah saja satu tahun maupun yang dua tahun yang kedua maupun yang sangat berbentuk toko sukeng yang sampun berkenang eh, memberikan kami waktu dan kesempatan untuk malam ini bisa sarasian bersama apapun dalam separuh-separuh bahasanya. Jadi uh, pada malam hari ini bersama dengan tim kami dan dari beberapa divisi yang juga sudah ramai di sini untuk bisa menemani uh, acara Sarasean. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara sedulur saya yang sudah bisa tergabung di sini. Yang tidak lain adalah tujuannya, satu visi, satu misi yang sama, yaitu melestarikan kebudayaan, khususnya di Jawa. Yang tidak lain adalah selalu kita utamakan, karena tidak setiap dari diaat-iaat kebudayaan itu. Dan selama ini kurang aktif untuk ditindaklanjuti oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, keberadaan kami ini sangat eh, konsisten untuk mengembalikan kebudayaan, khususnya Jawa, yang di sini kami bersama dengan rekan-rekan yang konsisten, yaitu untuk melestarikan budaya aksara Jawa, yang dimana sekian dekade keaktifannya memang selalu ada di Jujur ya aja selalu ada di Jawa Tengah dan di Bali tapi di Jawa Timur eksistensinya kami anggap sangat-sangat kurang dan dengan latar belakang itulah kami punya dasar tidak ada uh, apa ya harus atau ada kewajiban atau tidak mungkin di Jawa Timur itu juga Tenggelam Tentang adanya kultur-kultur budaya khususnya eh, kebudayaan khususnya aksara Jawanya. Karena ada beberapa pemahaman kita justru Mojopahit itu adalah kerajaan terbesar itu ada di Jawa Timur. Tapi sangat disayangkan jika eksistensi daripada nilai-nilai kejawaannya khususnya di aksaranya itu tidak tampak. Bahkan eh, kurang sekali tersosialisasi di masyarakat. Tapi pembahasan di sini kita mungkin agak sedikit meluas tidaknya terkait dengan aksara Tapi kami mengatakan budaya Jadi banyak sekali budaya yang Tempo-tempo yang dulu itu Mungkin di mana sekarang keberadaannya Apakah dianggap jadul, dianggap kuno Dianggap tidak perlu, dianggap harus ditenggelamkan Atau berbalik Sebetulnya dengan kebudayaan-kebudayaan Para leluhur kita itu memiliki suatu nilai-nilai kearifan lokal namanya adiluhung-adiluhung itu sebenarnya tinggi. kedudukan yang tinggi itu pasti melipis suatu daya intelektual yang tinggi. Yang kalau dikaji ulang tentunya kebudayaan kita ini justru memiliki suatu nilai-nilai yang harus diwujudkan melalui peradaban zaman maupun era-era yang sekarang ini hingga mengembalikan suatu budi pekerti yang luas budi pekerti yang eh, khususnya kepada masyarakat kembalikan lagi fitrahnya karena bukan kami mengecekkan agama kami semua punya agama tapi agama ternyata makin berkembang faktanya tidak menjamin keberadaan daripada kepribadian seseorang bahkan dulu itu dengan perkembangan budaya diangkat itu banyak orang yang lebih santun orang-orang itu lebih punya wibawa, orang-orang itu lebih punya oh, apa ya, attitude-nya lebih baik. Bahkan anak-anak kalau kami zaman-zaman dulu itu kemungkinan attitude kita lebih baik, lebih santun dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan sekarang ini budaya apabila ditinggalkan malah bergeser vibrasi daripada kultur kemampuan kita baik itu secara kecerdasan kita, secara Intelektual maupun Dari diri kita itu malah Bergeser melemah Nah itulah kami malam hari ini Tujuannya adalah Untuk masyarakat luas Seperti apa sih sebetulnya Kajian kebudayaan dulu itu Di era sekarang ini Nah ini monggo nanti yang lebih pakarnya Ngapunten adalah pokok sugeng Seperti apa kira-kira nah, Ini yang bisa sedikit Sebagai prakata pembuka Yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan kita dalam mewakili daripada masyarakat luas yang ada di Indonesia masyarakat luas yang ada di uh, tanah Jawa ini khususnya di Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan adanya satu kajian sarasian ini menjadikan uh, luasnya kita punya cakrawala maupun pola pikir itu saja yang bisa kami sampaikan. Maktun -maktun sangat kami dari Pak Guilupan, Budaya Aksara Jawa, yang ada di Jawa Timur, mengucapkan saya lagi mati sangat, dan monggo bisa dilanjut. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini menghubungkan kalau saya ingin semuanya. Pak Guilupan, Aksara Jawa Jatin Jawa sini pun saya ingin menghubungkan dan agar-garangkut ini menikah, kucing, kostum, koro, kawin, dungo Batang, koro, rawo, setenyo Dungo, senaras, kalian, Kapita kapitatusan, ikun, piambak, piambak, Rabu, rawuh cero. Salah sini pun ini menikah. Rumah konten aku inti. Oh, buat jalan. Matalah ini bapak aku. Totoyo engkang topik pun di menikah. Om, jangan rumah tangga Tujuh Tunghinda Multipulturalisme Selamat Bapak, suka mengaktifikan, Bapak Selamat datang, Bapak Siap, siap sambung nih ini sambung screen saya dikonfirmasi sambung Iya, ampun, gitu terus Wanten Eng kalau jangan menikah, loh Makario Sesangren kalian mas bagus menunggu Ketua Berlistari, e, Pak Guguran Berlistari Budaya Aksara Jawa Jawa Timur, loh tengah uh, ngatur menikol salah satu enggak bab engkang menurunkan sangat istimewa enggak istimewa awet bab menikol kados kados 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 tema engkang kan mendasar, tema mendasar. terus kan terus kan awal pandangan gini. pandangan dumaten, jawi. Kale, malah tuminda. Malah tuminda. Aneh antara pandangan yang ada di wilayah kognisi, Kemudian ada dalam tumindak yang ada di wilayah Perilaku. Ini selaras dengan pandangan saya tentang PAJ. PA P2. PAJ. <San> <San> yang dalam tanda petik, orang ngomong tok Akan Pak guyupan tapi ngomong ta tidak ber, hanya punya pandangan, tetapi tidak pernah melaksanakan. Nah, ini, maka dari itu, saya tidak hanya pandangan, tetapi rumindaklah aksinya. Itu apa? Aksinya apa? Mari kita coba pikirkan di sini. Yang pertama, di sana, menikoh kekecewaan kalian, keterbatasan-keterbatasan di antara kita yang selama ini memikirkan budaya itu dalam pengertian yang sangat sempit Nah, sangat sempit bukan sempit tapi sangat sempit budaya itu sempit budaya itu nilai luhur nanya nilai luhur bukan bukan sudah bukan saatnya kita berpikir secara sangat sempit ataupun sempit tetapi kita berpikir yang lebih luas bahwa budaya itu Wise of Life, hmm, oh ya? Wise of Life, segala jalan untuk kehidupan manusia itu adalah budaya. Tidak hanya seperti dikatakan oleh kakek moyang nenek moyang kita yang mengatakan bahwa setiap cipta karya manusia yang mengandung keindahan, no yang tidak mengandung keindahan lantas tidak bukan budaya. Ini persoalan-persoalan di disiplin kita karena kita dibelenggu oleh orang-orang tua yang namanya budaya itu makna yang semacam itu. Yaitu. Dan hasil cekto dayani pun pikir lantung indah pun menunjuk, Nandut kaindaan loh. Nah, niku kurangin pun namung kaindaan. Nenah namung kaindaan ya. Niku namung seni, namung seni. Daniku nah, perkalis. Mengko, Niko tiba-tiba melakukan pancatan, milidan bahwa. Betul ya meniko menapa? Betul ya meniko yang kangen kau tunggal. Content sistem sesambetan. Content sistem sesambetan utabi. Content ngirikin gak bosok, bosok. Content ngirikin nge. gak, content acoro sistem seserpan, semua pengetahuan yang ada dimanapun Ya, yang dipelihara oleh kelompok-kelompok itu baik itu Jawa, Madura, dan seterusnya itu juga bagian dari budaya. Yang ketiga adalah sistem bermain baik ya. ya, itu berupa gulungan, tembakan, atau kelompok-kelompok yang lain. Yaitu itu ya. Sistem Pulau gitu. Ya. Sementara itu, memang ukuran ada sebuah panggilan: "Papa, Mama, Ibu, Ayah, Umi, Abah, Hartaau, Bapak, Ibu, ombo, ombo Om, Mbok, kalau siapa ya? Kira-kira, kalau tidak, Mbok, lu gantikan ini dong, Bu. Apa-apa, Bapak nih, Mbok, kali Bapak, Mak, nih, naik torres, Roboyo, Ma, ma, Mbak, Mbak, Mbak, ini jawa no. sudah diubah oleh suatu keadaan yang tidak kita sadari keluarga jawa tadi berubah ini juga sebuah tantangan buat kita keluarga jawa jadi apa mama papa jadi apa ayah dan ibu mama mana bunda karo ayah bukan yang ya. Nah, ini satu contoh aja contoh yang sangat-sangat kecil di sekeliling kita bahwa Sistem kebraian sebagai budaya Jawa, terkikis, terkikis. dan mungkin, nah, Allah sing mak, mak ambil bapak, kuno, dianggap deso, dianggap, dianggap katro, dan seterusnya yang semacam itu. Yang berikutnya, sistem pengumpul sistem pengumpul ini juga, sistem pekerjaan ini juga. Pekerjaan mata pencarian, ya, kalau naik di sini itu ada sih, mongong jauh gitu. eh, tukang ngarit, saya nah, kira tukang ngarit, ini ngaritnya dihitung. Ini gitu, yuk, mas, sebelumnya oh. yu ngarit buat pemberian. Ngaritnya nanggono, ngaritnya, dia ngaritnya nanggono sawah, saya kira, ngaritnya nanggono kotor. Monggo. Ini sistem pekerjaan, perubahan-perubahan dan pekerjaan kemudian yang kuno, yang masih dianggap kuno ya monggo lah nanti kita bicarakan lebih lanjut. Yang jelas kita coba membongkar ye, ngewai bahwa pikiran kita bahwa budaya bukan punya pengertian yang sempit dan juga bukan, juga bukan pengertian yang sangat sempit. Yang berikutnya adalah sistem teknologi. Teknologi itu juga, memang, Wong terus kemudian berubah menjadi traktor. Ini juga sebuah teknologi. Kalau orang Jawa dulu numpak sepeda itu adalah suatu kebanggaan karena sebelumnya itu jalan kaki, dan kemudian sekarang pakai motor mesin-mesin, kemudian ada semacam neo tradisionalisme wong jual yuk medan ngontel terus nginti-nginti Gak apa, syukur-syukur mumpuknya isok sepeda motor, sehingga isok Kok ini ke Jakartai kira-kira ya cukup sep jam lah Bisa enggak, mas? Gak bisa Bisa? Bisa enggak mas? bisa Bisa lah, saya bisa Saya bisa Aku memang menekankan ISO Sarbanes. Jangan dengan batu Tele teleportasi pingin nih. Heeh, benar maksudnya. Itu nanti kalau Jawa teknologi Jawa sudah dikembangkan perkara lagi apa? Apa gur? Sepiangin, sepian, sepian. Eh, uh, teleportasinya jalan. Oke, okay, kita masukkan itu pada teknologi Jawa yang luar biasa. Itu Harapan kita besar, ya. Kemudian enam, ini agak hati-hati karena banyak orang yang tidak sependapat bahwa sistem kapita dosan agama itu juga budaya. Orang Jawa apa punya ya punya, karena ada klaim-klaim yang lainan tidak jelas. Bagaimana orang Jawa itu menganggap, memandang tentang Tuhan? Bagaimana memandang tentang dunia? Enggak ya, ini semua adalah sistem kapitatusan. Nah, sistem kapitatusan dari meniko tinggi, konten engkau, konten tentang bidang tahu, ketika terus-menerus berkebutuhan. Aku enggang, bukan sana Sistem melipur jadi seni itu menduduki tempat yang terakhir karena memang kebutuhan tertiar. Primernya apa? apa makanan? Tidak, oh, mm. tuh. Primernya bukan makanan. Justru primernya adalah bahasa. Sistem komunikasi itu primer. barang siapa Tidak bisa berkomunikasi, tidak punya bahasa, ya susah. Kalau punya kelebihan banyak bahasa, bagus. Mas termasuk bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Dunia yang lain, maksud saya. Dunia lain. Dan goe. Astral. Iyalah bukan bukan sekedar dunia lain itu kemudian nama benua Amerika benua uh, Eropa atau Australia Lala, ya gampang Lalu, Inggris ya gampang. planet lain atau mungkin dapat disebut juga alam ini komunikasi nomor satu adalah komunikasi sekali lagi bahwa yang nomor satu adalah Sistem komunikasi sistem berdasar yang terakhir adalah sistem hiburan atau lalapur atau seni. Enggak seni itu menduduki yang terakhir yang enggak salah. Di dalam pengurutan ini bukan bukan sebuah kebetulan sudah melalui kajian yang sangat mendalam urutan dari 1 sampai tujuh sebagai komponen budaya ini yang harus kita pahami secara cermat masuk mas bagus ya nanti dari sini kita berangkat kemudian mengalir kepada sini nah, bahwa sering dikacaukan antara tradisi dengan budaya sebenarnya keduanya tidak sama sama sekali berbeda jadi tradisi dan budaya itu beda perbedaannya gimana? karena tradisi itu whole ways of culture inheritance nah, ini sistem Warisan budaya itu adalah tradisi. Bagaimana semua cara yang dilakukan oleh sesuatu ini, oleh ini untuk melestarikan budaya? Inilah yang disebut tradisi. Orang kacau, dan yang paling kacau itu yang sering kacau banget di sini. Ini birokrat, birokrat baik itu di kalangan legislatif maupun di kalangan Wah, ini agak susah saya memberikan wawasan tentang bahwa tradisi dan budaya itu beda, beda sama sekali. Jadi ruang kerjanya beda yang satu itu. Sama-sama kata benda tetapi beda. Tradisi bekerja untuk budaya. Jadi tradisi itu bekerja untuk budaya. kalau tradition, ya uh, trade. Jadi trade itu bukan trade dalam pengertian penjualan tetapi selalu mengaktualisasikan mengaktualisasikan apa mengaktualisasikan budaya caranya bagaimana lah Di situlah uh, tradisi punya strategi-strategi Nah ini ada strategi yang dinamakan citasi recitasi hanya melakukan sebuah pengutipan dan pengulangan pengutipan setiap kali sesuatu itu dikutip dan dikutip dan dikutip, dan dikutip pasti akan London termasuk di dalam hal ini acara Jawa Mas Betul yang sudah lama ditinggalkan oleh orang Jawa diajarkan di sekolah juga hanya sama gue aja kalau Mas Bagus sekarang bekerja untuk aktualisasi tadi luar biasa entah caranya bagaimana topi dituisi ngangguap soro Jowo, kaos dituisi ngangguap soro Jowo lo baju muslimnya bareng ya mas yuk, baju muslim itu upayakan ada produk berupa baju muslim bercara Jawa. Baik itu namanya sendiri atau mungkin golongannya kayak mas anu kan nada dulu lama waktu itu saya buat sewaktu Ini loh. Ya, ini enggak apa-apa. Oke, Mas, ini bukan. Ya, oh bukan. Ya, enggak apa-apa. Saya contohkan saja buat contoh, buat contoh. Buat contoh ini adalah sebuah citasi-recitasi -citasi. Kemudian iterasi-reiterasi Pengulangan-pengulangan sebuah peristiwa Ini juga akan membuat Jadi budaya itu bersama Kalau masih hidup terus Memang presentasi Selalu hadir dan hadir-hadir-hadir Ya Kalau saja Bisa saya contohkan Di sini yang masih selalu hadir Rumusan Jawa itu Walaupun kehadirannya ya agak. Gak kurang ya, tidak kurang dari waktu-waktu itu adalah tentang komunikasi kita itu bahasa Jawa kita masih masih suka menggunakan bahasa Jawa walaupun kemudian Wong Suroboyo nggak lah, baper ah. bahasa kasar purahannya Pak Sugeng ya tidak perlu gitu. kemudian insya Allah, apakah lebih halus dirasakan? Sebenarnya bahasa tidak ada ukuran halus dan kasar Bahkan kalau saya menyebut orang Surabaya itu ekspresif. Ekspresif banget. Orang Surabaya itu ekspresif. detail banget. Sampai perasaan yang sangat meluap ketika berjumpa dengan kawan. Itu bisa diekspresikan dalam bentuk kata. Kata visual. Gak apa-apa. Cangkrik kan. Saya ingin boleh nguhanteng ini. Rewok bisa. Nah, misalkan semacam itu. Ini adalah ekspresi dalam bentuk visual tetapi bukan berarti itu kasar. Tapi memang ekspresi emotif orang Surabaya yang harus hadir semacam itu. Sekali lagi ini presentasi. Kemudian yang berikutnya yang tinggal sisa-sisa ya ekspedisi. Nah, saya itu kan ingin toh, orang Surabaya itu kalau mantenan ya menggunakan loro pangkon tapi, biayanya mahal. Pakai loro pangkon. Akhirnya orang Surabaya menyerah. Pakai mana? Pakai coro solo atau pakai jogja. Hanya sebuah mantenan. Ketika dulu saya pernah melakukan perhelatan mantenan coro loro pangkon. Memang ya cukup mahal biayanya. Kostumnya aja juga mahal. Ini ini persoalan. Kalau kita menghidupi Surabaya dalam bentuk ekspedisi eh, mantenan budaya Surabayan ya kaya sebohyan itu kas loro panon. Oh sak durunge manten ditemokno ana jago. Adu jago, adu jago. Bar adu jago merengono terus dolen nuku parian Dolen nuku parikan iki biyen e wongku biyen niku eh uh, sapa menawi cetan garep Mas? Eh uh, gadel, wong gadel iki wong gadelku. Bis, anu, anu, gerak. Terus sekarang yang terakhir Kalau sudah tidak ada sama sekali Ya upaya kita adalah melakukan Karnaval terhadap Hampir, Mas Bagus ketika Anda melakukan penulisan-penulisan Di topi Kaos dan semacam ini Ini memasuki keduanya Jadi itu ya karnaval yaitu ya ekshibisi Oke, okay. memperhatikan atau tidak, tidak penting. Tidak penting, Enggak penting. Yang penting, saya ngecek. Yang penting, saya ngecek. Dan ini harus persis saya ketika membuat majalah acara Jawa itu, kan? acara Jawa itu. Nanti, siapa yang baca? Saya sendiri. Siapa yang uh, beli? Ya saya sendiri. Kemudian, siapa yang membuat saya sendiri? Ya, nah, sekarang sudah menyebar ke Indonesia. Abis. Semuanya diberi itu berbagai apa nama instansi pemerintah termasuk di semua komisi dpr itu sudah diberi masalah itu mas masalah sengkencengan sosok uki niken g anjusaka ya itu dulu perjuangan yang waduh nggak keren keren mas memang saya harus dibenci banyak orang terpaksa saya dibenci banyak orang lulus kak woi yang penting aku ya aku aku. agak ya, begitu ya, agak kasar ya, berikutnya kita mulai masuk pada permohonan ini dari Mas bagus selaku ketua lagunyipan Lestari budaya acara Jawa itu begini sebenarnya saya tidak membuat satu pembagian berdasarkan kurun waktu tetapi berdasarkan jenis pandangan pandangan terhadap dunia Jawa itu ada tiga hal. ada tiga pandangan besar yang memandang bahwa Jawa monokultural kemudian memandang pluralisme kultural nanti ini bisa diejawantahkan untuk menjadi Indonesia juga dan yang terakhir adalah pandangan multikultural pandangan multikultural adalah harapan kita semua meninggal pikajengan tungur ingkar kedah kurun banten purun kita mendekam maksaan. Monokultural ini praktek pada zaman orde baru dan juga praktek pada masa kolonial. Sama, sama. Mengapa sama di sini melihat budaya Jawa itu sebagai sebuah satuan? Ya, itu kemudian ini menjadi sebuah kalau zaman kolonial itu menjadi sebuah apa namanya pemicu untuk DVD at Imbra, DVD Imbra, hingga memisahkan orang Jawa itu mudah, mengapa? Ya karena budaya Jawa itu sendiri, inilah yang pada akhirnya menjadi semacam senjata makam Tuhan dan orang Jawa banyak sekali merasa kecewa dengan budaya Jawa sendiri karena memang didikan ilmiah DVD etimbera politik zaman penjajahan itulah yang mengawali budaya Jawa itu makin menurut, Mengapa surut? Orang Jawa sendiri sudah sebagian dicekokis bahwa kamu harus meninggalkan budaya Jawa, kamu ikut saya saja. Lalu lebih lagi sudah ada sebuah hierarki dalam tata sosial pada masa kolonial Belanda. yang pertama mana Eropa yang kedua mana yang ketiga mana? di kelompok Arab menduduki tempat kedua Cina menduduki tempat ketiga yang terakhir yang kelima adalah ribu siapa Jawa supaya orang Jawa kemudian menjadi golongan nomor satu bagaimana akhirnya masuklah orang-orang Jawa meninggalkan kejawaannya kemudian menjadi sok oh, sok sok so Eropa inilah awal dari terkikisnya budaya Jawa bukan oleh siapa-siapa tetapi juga oleh orang Jawa itu sendiri Nih, maka nah, dari sini sandangan multikultural yang memandang unitas kemudian selalu yang ada adalah diskriminasi. Diskriminasi. Kalau diskriminasi rata-rata wujudnya seperti apa? Karena dianggap manunggal, yang tidak ya dianggap nyebar. Kemudian kelompok yang besar itu dianggap dominan. Kalau dulu yang besar yang mana? Orang-orang banyak dianggap kecil diantara orang Jawa. Arek-rek sedikit Hanya sampai Jumbang Malang Sampai wilayah Lamongan Hanya sampai sebagian ya. Yang jangka besar yang mana? Kelompok Mataram Sisa-sisa Mataram Sampai dengan batas kalibram Dan ketika ini menjadi sebuah Satuan Masing-masing Maka di situ banyak sekali Yang bisa dibantu hantamkan oleh Belanda itu menjadi sebuah modal untuk pemecahan melalui politik Belanda, DVD et Impera. Ini buahnya apa seterusnya? Ya orang Jawa saling tidak menyapa dengan orang Jawa yang lain. Ada yang sudah masuk agama Kristiani baik itu Katolik maupun Kristen oleh orang Jawa tidak disapa takut nanti dianggap yang bukan golongannya itu lantas uh, tersinggung. Kemudian dia juga enggak menyapa yang orang Jawa. Kelompok yang kedua yang yang kelas kedua yang golongan Arab, orang Jawa juga mudah sekali masuk ke sana dan menjadi kehar-harapan. Dan sampai sekarang juga masih. Bukan gitu. Ini satu persoalan ketika Pandangan monokultural ini menjadi sebuah satuan khusus. Kemudian yang kedua, ya ini baru. Kita sudah mengenali pluralisme kultural itu ya sejak Gusdur waktu-waktu berulang kali. Sudah sangat baik bahwa Gusdur menjadi bapak eh, apa pluralisme itu karena dulu pernah hanya satu segmen saja, yaitu membuka hubungan bilateral dengan Cina misalkan karena bentuk yang lalu baik itu Orde Lama maupun Orde Baru membentuk hubungan bilateral dengan Cina kemudian terbuka untuk itu Gusur hanya membuka itu walaupun banyak sebenarnya banyak hal-hal sehingga Gusur mendapat remon maksai saya ketika itu karena dipandang sebagai Bapak pluralisme ini prakteknya seperti apa sih prakteknya saling Memahami saling menghargai. Kalau tadi itu saling membiarkan yang kelompok monokultural saling membiarkan golongan non-Yobed, ke ngena Yobed. Kalau ini enggak saling menghargai dan saling menghormati, saling memahami dan saling menghormati. Oleh karena itu, disinilah mulai muncul anti diskriminasi, anti dominasi terus prinsip yang selalu dipegang adalah koeksistensi. Sana ya eksis, ini ya eksis, itu bagus. Mari kita saling menergai dan saling menembur. Nanti kemudian harus saling memahami. Ini satu hal yang sangat-sangat uh, kita bersama dambakan di sini. Kita dambakan di sini. Tapi masih kurang kalau hanya ini saja karena belum bisa saling mendukung kalau sudah saling mendukung lah ini sebuah harapan besar kita semua Indonesia nanti kalau dari perbedaan-perbedaan -perbedaan yang ada itu saling mendukung baik itu perbedaan bahasa perbedaan agama itu saling mendukung Jawa juga begitu perbedaan Jawa di antara Jawa yang berbeda-beda ini kemudian kita jadikan sebuah karena uh, keniscayaan bahwa itu adalah anugerah bahwa itu adalah suatu bawaan yang uh, begitu indah ya kita saling mengerti kita saling menghargai dan yang terakhir kita saling mendukung ini yang mahal itu adalah kerjaan yang terakhir adalah saling mendukung Mas bagus punya ide untuk menghidupkan kembali aksara Jawa. Ya, Wah, ide ingin menghidupkan kembali aksara Jawa dalam keseharian menulis menggunakan aksara Jawa. Ya, apakah ini tidak perlu kita dukung? Dalam konteks multikultural hal semacam ini wajib kita menghormati kita pahami dan juga kita dukung saminyengkuyung inilah yang menjadi sebuah keharusan dan kemiscayaan kita hidup di masa ini kalaupun yang lalu-lalu tadi saya sebutkan bahwa berbudaya Jawa itu adalah sebutan atau predikat kuno desi besok tro dan semacamnya ayo sekarang kita berubah pandangan kita memahami orang-orang semacam itu kemudian kita membantunya untuk hidup inilah yang yang saya camkan betul Secara pribadi, karena saya juga sebagai pekerja multikulturalisme, di sinilah gerakan multikultural saya kembangkan dalam konteks budaya Jawa, termasuk dalam konteks keberaksaraan Jawa. Inilah jadi, dengan prinsip pro eksistensi, bukan ko eksistensi, tapi pro sudah mendukung, ya, mendukung ajaran Jawa mendukung penggunaan acara Jawa ini Mas Bagus produksi kaos Dengan acara Jawa produksi baju muslim saya harapkan nanti ada baju muslim topi terhadap Jawa mas uh, bermarkas di Tetemon Barat kan berapa mas bagus teman Tetemon barat, barat 88 28, jadi, 28, jadi 28, ini 28, ada, 28, ada 28, yang Pak Abi tahu kita ini guru SMP Negeri Tiga nanti kalau butuh apa-apa kemarin mena, memasang apa namanya uh, papanisasi di ketandaan belakangnya SMP3 juga itu juga ye, siap jadi nanti kalau ada pemesanan-pemesanan kaos beracara Jawa baju beracara Jawa atau label-label nama ya lama aksara Jawa silakan menghubungi Mas Bagus yang sangat saya dukung dalam upaya baik itu ekshibisi maupun presentasi ulang tentang penggunaan aksara Jawa. Ini satu hal yang sangat sangat patut dibanggakan dalam era milenial ini. Ketika Aksara Jawa sudah begitu lama tenggelam, kalau tenggelamnya tidak saya perlu saya riwayatkan karena nanti saya ngerasaini Bapak Pendidikan Biajar Kiwantoro di ketika itu pada tahun 1926 itu yang mengajak meninggalkan Aksara Jawa. 1936 juga mengajak meninggalkan Aksara Jawa karena ditandang tidak efisien. Kalau sekarang dipandang tidak efisien lagi, oke okay, tidak ada persoalan. Tetapi kita memenuhi arkaistik dan estetik. Arkaistiknya apa? Yang kuno, yang menawan. Sekali lagi, yang kuno, yang menawan. Yang antik, yang mahal harganya. begitu. Kalau saya ada barang antik, mahal harganya tetap saya pilih bukan karena iya. saya Sampai tidak dengan saya. suka dengan Sampai. yang baru atau saya Sampai. tidak tahu yang baru itu yang lebih uh, berkualitas ya, pembeli tapi pembeli saya, pembeli pembeli. Pembeli. saya sengaja membeli kekunoannya ke acara Jawa juga begitu kearkaisannya terpenuhi ya. dan yang berikutnya Sebeli adalah ke artistikan dan atau keestetikannya saya meruncing kepada Aksara Jawa karena Mas Bagus itu empunya empu batu Aksara Jawa jadi nanti kalau ada buatan prasasti prasasti batu pakai Aksara Jawa itu buatan Mas Bagus itu uh, secara khusus kalau Aksara Jawa semacam itu Secara luas budaya Jawa tadi Sekali lagi saya tetap Akan menggerakkan Semua pandangan ke arah yang terakhir Ini yaitu multikulturalisme Mari kita Sami-sami Mangertosi Kambingkale Sami-sami ngergeni Sami-sami Nengkuyung Sami, Kalebetbonden Sami. konten Engkang mirenggan sangat wonten ing kebrayan ing menika bab kapitadhas melami kepengker kula mireng kabar nggih nun cuw kelompok-kelompok Islam ingkang gruduk wonten kapitadosan Jawi niku dipun kulo wajib dikatakan tumindak ingkang terkutuk nggih terkutuk nggih Nabi kepingin mengetahui engkang sa eslamipun kelompok jadi meniko ilmu sejati, lacing engkang kelompok uh, menapa menitoh eslamipun kelompok Islam engkang garis-garis salabi meniko meniko menoko presisi pun wonten pundi wonten nganjuk, di wonten, wonten basuruan di makaten. Kemi kemitak engkang kapis makaten, pisan male Bukti Allah menge-enggal melurusakan pandangan ikut hingga melurusakan uminta ikut menawi uh, pendekatan perseorangan sambung dulu lampahi menikah tetes kelompok-kelompok engkang nampu menikah nindes nindes nonton kapita dosan jawi enggak nabes makadam menikah sambung kalau tindakan kontenipun uh, mediasi sepatut takto sami-sami rukun keyakinan menika leres nggih kita sami kita sami nirgeni kita sami Contoh campur wonten wonten wonten Menawi Natalan panitianipun pun bian terbian Menawi uh, beka saraswati menikah engkang engkang ngono engkang Hindu meniko panitianipun pun engkang Katolik kalian gitu. Persis monten engkang meniko uh, moju warno jumbang menikah engkang menikah sampun hidup zaman balan gitu ya sampun monten engkang uh, single beso nanging nadek warno Kapita dosan, sakit-sakit Indonesia, di sakit kampus Indonesia di sakit Jawi, enggan gadaiki pencetasan, enggan bernaung nih, uang kelompok ilmu sejati niko, wonten telur, uang telur putih, uang pelang pelangi lalu sana lantana kalau batu kiwa telur enggan kalau itu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 Nopo, nge. kan kanji peluru-peluru kemauan kita gitu, kembangkan menitul taksi terkawesengkan agen sangat ngingin pandangan, pulau pandangan nangingi wonten sikap wonten tidak hanya sekedar sebuah pandangan, tetapi sikap dan perbuatan yang harus kita lakukan waktu saling mengikuti. kalau ketawasanipun kula nah Sahril. Pak Siap. Ketah <tuh antan> <akan>. <tuh antan> oh, nah, <tuh>. Saya mau ada pertanyaan ini. Bapak Sugeng. Siap, siap gak terkait budaya itu kan memang luas ya, yeah. tadi disampaikan. Tapi kita mencoba mengerucut bahwasanya budaya itu sendiri kalau kami melihat semua budaya itu pasti lama semua. Tidak ada budaya itu yang serta merta oh, itu dibarenginya itu baru baru. Yeah, yeah. Dan setiap yeah. orang pun ini, misalkan yeah. dari segi agama sendiri yeah. itu. Budaya yang diangkat oleh agama sendiri, kebanyakan juga budaya lama-lama. Contoh kalau Islam akan mengatasi pada Rasulullah. Rasul itu sekian nabat yang lalu. Jadi dikembalikan lagi, kalau kita bicara tentang kultur budaya, itu tidak ada kuno dan baru betulnya. Kalaupun itu ada, memang proses dari proses dari eranya saja hmm. nah ini yang harus dipahami masyarakat sehingga masyarakat tidak boleh serta-merta kalau ada budaya ini lebih baik yang budaya ini, ini tidak sebetulnya kultur dari budaya itu diciptakan, pasti kita beradaannya baik semua tadi yang dengan pernah daulah sekarang pertanyaannya uh, sampai sebatas mana sih sebetulnya uh, pola pemikiran masyarakat kita itu menganggap suatu kebudayaan itu, itu tadi dianggap mereka itu sangat kuno dan tidak perlu diterapkan. Ya apakah itu memang dari segi tidak pantasan atau memang ada satu mindset saja yang dari kebiasaan kita ini eh, apa ya di era sekarang itu hanya faktor kebiasaan saja yang tidak dibiasakan. Ya nah, kira-kira untuk itu kurang lebih seperti apa? Iya, iya, iya. Ya. Mas Arif, ditumpuk di apa langsung itu? Langsung, memang. Eh, iya, langsung. langsung. Wah, iki. Ya, jadi, anu, mas Bagus, konsep budaya, konsep budaya memang uh, serasa, serasa hanya yang kuno-kuno saja ya ini satu persoalan sebenarnya. Sehingga ya, dalam kajian budaya sekarang itu sudah ada uh, urban society, eh, culture urban society. lalu ada kajian budaya masyarakat kota apa? kajian budaya masyarakat kota. contoh aja ini contoh. terus apa? shopping. shopping juga mengbudaya shopping, ibu-ibu budal, mal, itu juga budaya, itu juga budaya. Ketika ke mal, lantas apa yang di, dilakukan, Ya nongkrong-nongkrong ketemu koncok dan seterusnya yang semacam itu. Kemudian, kemudian yang kuno ketika kita, kita bawa kekinian seperti apa, kita itu ketika membuat jadi budaya yang lalu ke sini, kemudian budaya yang lama di atau ditinggalkan kita tuh nggak punya konsep itu saja persoalannya Mas Badu. Sehingga yang namanya seperti Australia aja ya, kalau Australia yang jelas jelas membawa satu prinsip neotradisionalisme tradisionalisme. Sehingga budaya lama dibawa ke sini, dibawa ke Indonesia, kemudian di sini itu dikemas menjadi sebuah yang baru. apakah kita juga semacam ini tidak ada konsep sama sekali tidak ada Jawa belum pernah ada satu konsep pengembangan budaya secara bagus satu contoh begini Mas Chris Penjenengan sekarang ngegem Langkon Iya Langkon adalah kekunoan kan gitu lambang kekunoan anggap saja begitu ya tetapi penjenengan tidak lengkap tidak bersama beskap dan juga tidak bersama atau surjan atau apa namanya eh uh, cari. Tapi tidak apa-apa. Ketika membawa pelangkon ke sini, tapi orang lain menertawakan. Persis saya juga mengalami hal yang semacam itu, ditertawakan. Karena apa? Karena orang Jawa sekarang sudah banyak yang meninggalkan ikon-ikon Jawanya semacam Blankon misalkan, Surjan misalkan, atau beskap, atau beskap Jawa timuran, Mas. Jauh -jauh -jauh. Wong -jauh -jauh -jauh lebih elegan mas sebenarnya jauh lebih bagus daripada beskapnya orang Jogja. dan kalau melihat motif bahannya semacam itu ini satu persoalan ketika kita membawa sesuatu yang lama itu ke gini, ya. kemudian tapi Jangan khawatir, kita punya kesempatan. Nah, kita punya kesempatan untuk menjadi siapa. Kita membawa yang lama ke sini secara utuh. Atau kita membawa yang lama ke sini, kemudian kita modifikasi seperti mas. Chris? Atau kita meninggalkan yang lama sebagai sebuah iPhone. Tetapi yang namanya pikirannya masih. Artinya kita mencipta yang baru, kemudian kita hadirkan pada saat ini yang menjadi ikon Jawa sekarang. Lalu kalau begitu baru sama sekali, enggak, masih bersumber kepada yang lama. Contoh, Mas, kita bikin plankon, ya, plankon, yang gaya kecilnya. Tetap namanya plankon. Lantas bagaimana, plankonnya Yogyakarta? iku mondolan nek nah, langkong gayasan sulokanto, iku trepesan ayo nga milio juga trepesan, yoga mondolan terus miye, cewehan rek-rek yang gaya gimana cewehan jadi gak arti trepesan ya cewek, bagus, bagus banget tok, mas, bagus jauh lebih bagus tidak menginisiasi Jogja tidak menginisiasi Solok mau dibikin itu sebagai surabaya oke okay. Enggak ada soal cewek ini satu contoh contoh bagaimana kita membawakan diri di kediri tetapi di belahan yang lain eropa itu sudah membuat jadi, mas. yang namanya konsep barunya yaitu malah dekonstruksi mendekonstruksi yang lama lama lama lama lama, lama itu No, kemudian masih ada yang Masa. lain yang tersisa Masa. seperti kalau di Amerika, misalkan model rumah yang justru sekarang itu mengambil gaya-gaya. Gaya... is apa eh, yang ini? Ya, yang gendung ini kira-kira jadi contohnya ya. Jadi contohnya ini apa jawani, misalnya Yoka, memang ini orang jawani ekspres pokoknya pokoke apa eneke ngono ya sak templek ning ngono botok ya gak tak tutupi apa-apa ning gedek ya tak tutup umum gedek toh ya ora tak set apa-apa kan semane. Eh gaya apa adanya. Dan ini menjadi gaya pengembangan budaya di Amerika gayanya semacam itu. Gaya. Gaya apa adanya. Ini ini satu-satu satu pola, sekali lagi pola. Maka dari itu ketika hari ini kita itu membawa sesuatu tinggalan lawas ya aksara Jawa kesini kemudian di sini kita dianggap seperti dulu lagi bahwa kita kan, dulu sudah memperoleh penjelasan dari yang namanya bapak pendidikan kita yaitu Dewan Dewanto bahwa aksara Jawa itu tidak efisien maka tinggalkan saja gantinya saja dengan aksara Latin ini waduh kampanyenya luar biasa sampai dianggap yang namanya si diajar Dewan Toro ini anak muda yang kurang ajar banget. Usin Jaya Diningrat, Profesor Usin, menganggap semacam itu. mau menganggap semacam itu. Uh, dianggap anak kurang ajar. Setelah menjadi menteri, menjadi orang pertama, menteri pertama di menteri pendidikan, tuh, diajarkan bahasa Jawa secara nasional. Kemudian juga diajarkan acara Jawa. Juga ada perilaku ambivalen antara anu, yang namanya sih siapa namanya? Diajar dewan toro lalu dengan diajarkan toro setelah dewasa. Saya menjadi agak curiga sebenarnya. Setiap orang menjelang dewasa atau sudah dewasa atau sudah tua itu menggandrungi budayanya sendiri. Ya nek 6 ke yo lagu rock tapi kalau sudah tua mesti langgan, kroncong, dan semacamnya apakah ini adalah naluri psikologis mungkin mungkin tapi penelitian belum ada yang yang melihat yang semacam itu tapi yang jelas bahwa yang semacam bahasa-bahasa itu ada indikasi yang semacam itu ini sekali lagi ketika kita memahami budaya dalam konteks kini lalu dan yang akan datang maka sekali lagi saya selalu hadir dalam sebuah gerakan yang satu ini tadi yaitu multikulturalisme saya akan senantiasa menjaga menjaga siapa saja yang ber aktivitas di ruang-ruang budaya itu ya sekali lagi ruang budaya apa saja acara jawa kah berbahasa jawa kah atau pada wilayah berkesenian jawa berkeyakinan jawa ya berkeyakinan jawa atau juga punya hal yang lain yaitu pekerjaan jawa maka akan jantan senantiasa saya dukung kalau Senkung yung-yung tetap belum kanti saya nikah mas gini monggo monggo menawi kerang jangkep, jangkep, jangkep, jangkep, jangkep, jangkep, jangkep, jangkep da, ya wow, Mas Airil iki sing online ana ya ini Mas Wildan tolong Mas di, Mas Mas oh sampeyan iso ya oh betul, -betul. oh Mas Darmawan juga oh, ya. betul Kg MC kondang sekalau si Mas Darmawan lagi tanggapan dengan Jakarta ya. Halo Darmawan. Hi Pak. Hihihihihi. Kau sana kejati tata mana? Mangga Mas Aril. Mas Yawan Masker sih, masker sih nangen ngenanggenanggeno toangen nangen ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni apa ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni masih perbadaban yang nah, iya. Masih yang ganteng. Yang ganteng online, nenggang dan Google Meet, bukti. sapi, di api. Nabi taukin Jember jember jember lore 34 lo oh jember akeh okay, ja Halo jember siapa sing makilin jember yo Jember <tuh>, lu ba keng jap ja lu Minggu Mas. Serius? Oh, lumayan. Siap, siap. Mas. Ini dengan menawi uh, perspektif uh, menawi Tan Soyo Kaca semakin banyak perspektif uh, teknis aktor menawi Oke, bagaimana teknisnya kok menawi amel wonten itu awi absolut jemaah Uh, Jadi uh, sebetulnya kalau kami sebetulnya juga sama Pada waktu kami mengangkat aksara Jawa itu Jujur saya sendiri itu nul, tidak bisa Tapi setelah kami beranjak dengan melakukan langsung Itu sebetulnya antara susah dan tidak itu ya tergantung dari kebiasaan kita jadi, apakah huruf A, B, C, D itu dikatakan mudah? Saya rasa juga tidak. Apabila saat itu kita, saat belajar dulu, itu malah menghafalnya sekian jumlah. Dan itu tidak gabungkan tentunya pasti juga kita bilang dulu waktu masih kecil, bilangnya susah. Tapi karena tiap hari, tiap saat itu kita selalu... Mempelajari a, b, c vokal ada konsonan yang digabungkan hingga terjadilah sesuatu yang dianggap Tapi aksara Jawa juga sama. Setelah kami tiap hari mempelajari, yang penting itu banyakkan kata kuncinya. Saat kami mempelajari kunci-kunci titik-titik itu, tak rasa tidak ada kesulitan. Paling ya kita harus vokal saja. Sebetulnya itu sih konteks kalau kami mengatakan aksara Jawa itu susah dan tidaknya. Justru saya beranggapan jika dibandingkan dengan aksara-aksara yang tempo dulu, aksara Jawa itu yang paling mudah. Kalau kemarin saya mengikuti suatu seminarnya aksara Kawi, wih itu kelihatannya lebih susah. Penggabungan-penggabungannya, huruf-hurufnya yang harus dihafal itu lebih susah. huruf Kawi, huruf kuno itu lebih susah. Justru kami menganggap aksara Jawa itu Sudah mulai dari proses pembaruan-pembaruan Atau mempermudah untuk mempelajari suatu aksara Nah apakah bisa juga menyatakan aksara Cina itu susah Mungkin buat kami aksara Cina susah Negara lain pun mengatakan aksara Cina itu juga susah Berapa itu jumlahnya, berapa harus dipelajari Tapi karena kebiasaan dan itu tiap hari dia itu uh, mempelajarinya, akhirnya uh, tidak merasa mengalami kesulitan. Jadi saya rasa untuk tentang hal aksara Jawa itu susah untuk dipelajari atau tidak itu uh, mungkin karena faktor kebiasaan dan relatif saja itu pandangan dari kami yang selama ini memang memberikan suatu edukasi kepada masyarakat uh, aksara Jawa itu diangkat dari tidak, ya, oh, tidak apa ya, tidak serta merta itu dikatakan aksara itu punah dan susah. Tapi dikembalikan lagi sebetulnya dari kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan itu menjadikan suatu aksara itu menjadi muda. Apakah aksara maaf ini saya tambahin, kita bilang di sini aksara ya. Uh, jadi aksara Arab itu apakah juga? dikatakan mudah, tidak juga berapa kot yang harus dipelajari, berapa tapi karena tiap hari dia dipelajari akhirnya orang membaca Quran itu segampang mereka membaca tulisan abis tak rasa itu sama, aksara jawa juga walaupun kami juga masih banyak belajar, mau masih banyak menghafal beberapa aksara-aksara itu mungkin tambahan untuk penguatan supaya Oh, kita, kita menilai aksara itu tidak dalam segi mudah dan susah tapi lebih mengangkat bahasa nilai-nilai penyapanya tuan nilai-nilai adi luhung itu mungkin mongso iya apa bisa menambahi yang kurang begitu atau mudah aksara Jawa dalam dan kontak kimia adakah yang perlu? Ini pertanyaannya sebenarnya ke sini. Kalau ada yang kurang ditambah. Tetapi sekali lagi yang sudah mapan, ya yang sudah mapan ya sudah. hanya kalau Nasratus tadi membandingkan dengan akara, Jawa Kuno. Ya, secara kawi. Itu. Memang jauh lebih mudah secara -sara. kemudian mudah dan tidak mudah memang bukan satu ukuran, nah, satu satu bukan nah, menjelaskan bahwa mudah dan tidak mudah itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah kebiasaan. Mulinaake, Mulina dinaake ngene. Lalu masalah perubahan misalkan x belum ada karena dulu rekan ya, rekan itu hanya diperuntukkan untuk uh, penulisan bahasa Jawa yang berasal dari Arab. Sehingga KH, F ada. Tapi V ada enggak? Enggak ada. Oleh sebab itu V, X ya, perlu ada. Sehingga perubahan-perubahan ini yang harus disegerakan. Kalau saya sudah, sudah menyelenggarakan itu menulis V dengan menulis F dan ya, menulis H uh, ya, dan tidak Ini usah khawatir dengan penambahan itu baik dilakukan secara konvensi bersama sekelompoknya mau karena sekarang mencari lembaga yang bisa mengesahkan seluruh Jawa itu sulit termasuk kemarin yang Kongres Aksara Jawa itu bingung sudah membuat putusan tapi yang mengesahkan siapa? Siap. Legitimasi penggunaannya seperti apa? Wong itu mahasiswa pascasarjana UGM yang dipaksa untuk menyelenggarakan acara itu Saya agak rumit itu. Kemudian yang melegitimasi Profesor Marsono yang tidak tahu persoalannya, melaruan itu. Malah judulan buku, iya. Nah, tak itu yang saya kritisi kemarin dengan di KAC Kongres Aksara Jawa, iya praktisi bukan, kan ya, nggak bisa sekedar memamerkan guru besar, guru besar yang nggak bermutu, di enggak nggak berkualifikasi, kualifikasi di bidang itu kan nggak ya bisa. Seharusnya ya ada itu orang yang itu. Itu kesalahannya mahasiswa-mahasiswa. Masa-masa dan UGM kemarin itu menyelenggarakan Kongres Aksara Jawa. Kenapa enggak mengambil romo itu aja? Yang paham. Itu hingga kalau yang kemarin ada yang ikut Kongres Aksara Jawa, lah wih, contoh semacam itu lebih baik kita ya, bikin ya, konvensi ya, di antara ya, kita ya. aja nggak perlu tambah X eh, tambah v misalkan kayak harus tambahkan yang sudah ada yang lalu konvensi yang lama nggak tetap saja kita gunakan masalahnya nah, nggak ya, oke ayo ngawi kaos nggak buat serojowo ayo ngewi topi nggak buat tulisan serojowo ayo ngawi muslim serojowo lagi Nee, aku seneng ini, ini ngeni, kericah-kericah, kikachiwi, kicapo, nak tulisannya, kikachiwi, cemmaat, nganggo, aksara <San> jowo. enggak mungu ya, ya Ha. Perintah oleh pentitor. Ya wis, enggak apa-apa. Iku satu contoh sing penting ikut gerakan-gerakan untuk eh uh, iki mau kaya dene Mas Bagus men papanisasi nggunakake aksara Jawa. Guru kegatiwe ketemu kabeh no diweni ya iku kegatiwe Pak. Rumacan. Ya, rumacan ya. Nah, di rumah lah. Biasane Geh, antrenun menikah, terus bisan maleh urusan pun menawi saking mas bagus kalau mau mulina akan menawi saking buloh, tadi ngimai, geh, hingkang tak perlu nipun dengan lami, banyak kesalahan, banyak kesalahan, oh, banyak, yang sederhana belum tentu tepat, belum tentu tepat. Kalau di ya. membutuhkan nah, kalau memang belum ada itu ya. yang mari kita ambil Cekap, Mas Pak ya. nah, nah, Ayo, Mas, anu masker siap ini fungsi atau fungsi kalau, budaya iya, di era masyarakat, iya. masyarakat sekarang ini fungsi budaya mas, Bukis, iya, iya, iya. ini umum kok iya. iya. sebetulnya sih kalau saya menganalisa justru fungsi budaya di masyarakat itu sangat sangat banyak salah satunya itu tadi dengan adanya budaya itu masyarakat ya, itu ya. harusnya malah bisa ya, merubah ya. pola pikir, pola rosor ya, maupun ya. apapun Itu yang kemarin biasa menjadi luar biasa, yang kurang baik menjadi baik Karena penciptaan dari suatu budaya itu namun ditunjukkan seperti itu Memang ada ada ya, tadi ya. Popo juga mengatakan apakah budaya itu yang baik-baik aja tidak tidak serta merta seperti itu juga ada budaya-budaya yang buruk itu yang juga mengalir ke masyarakat contoh HP aja sekarang kalau oh, menjadi tren budaya yang akhirnya analisanya itu menjadi sesuatu yang buruk itu oh, menjadi tren budaya yang buruk saya bilang tadi budaya itu akan mengikuti suatu eranya. Dan dia akan hadir di masyarakat Itu sangat-sangat berpengaruh Tapi ya tinggal menilai Sampai sejauh mana masyarakat itu sendiri Dengan kehadiran setiap budaya-budaya yang ada Itu menjadi oh, Suatu hal yang dapat merubah Di dalam dirinya masing-masing Jadi dikembalikan lagi sampai sejauh mana budaya itu hadir di masyarakat Saya rasa ya Sangat sangat berperan sekali baik itu merubah mindset merubah pola hidup merubah pola pikir maupun merubah dari setiap sikap dan pola laku kita itu sendiri makanya itu sebetulnya tugas daripada budayawan tugas daripada pakar-pakar ini untuk menyampaikan mulai dari guru-guru, mulai dari masyarakat mulai dari khususnya orang tua itu bisa memberikan suatu pemahaman kebudayaan atau budaya itu sebisanya disikapi dengan bijak. Tidak bisa serta-merta budaya A ini lebih baik, budaya A ini lebih buruk, tidak bisa menyikapi seperti itu. Tapi budaya itu sebetulnya multikultur tadi kami sampaikan. Budaya itu sangat-sangat luas, tidak dipahami hingga kembali lagi e, sejauh mana Budaya itu disampaikan mulai dari sedini mungkin Baik itu maupun anak-anak Pemuda sampai bahkan orang dewasa Bahkan orang tua sendiri itu terkadang perlu dikasih yang namanya Terapi budaya ini Karena banyak orang-orang sepur sendiri itu budayanya mulai bergeser Yang kemarin itu menggunakan Dia lahir menggunakan uh, budaya Jawa saat dia tumbuh itu sudah merupakan budaya Jawa Saat dia usia dewasa Dengan pergeseran sesuatu keyakinan Malah merubah kebudayaan itu sendiri Ya itu tadi, Wong Jowo, Lali Jawa ini, itu kan. Buat kami adalah orang-orang tua yang Merubah mindset pola pemikiran kebudayaan Atau budaya itu bergeser Yang bisa sampai 130 derajat Nah, ini mungkin sedikit pandangan yang bisa kami berikan tentang sejauh mana sih budaya itu bisa hadir atau dibutuhkan oleh masyarakat. dikembalikan kembalikan lagi, oh, ini sebetulnya ya sangat ruwet, mumet, dan gulet. <laughs> Buat kami, ya marilah kita ini adalah tugas kita. Makanya seperti kami sendiri, Aksara Jawa itu eh, dikembalikan lagi salah satu budaya yang harus dihadirkan. Sejauh mana Aksara Jawa itu hadir di masyarakat Buat kami ya sangat-sangat penting sekali Bukan hanya nilai filsafahnya saja yang dihadirkan Tetapi sebetulnya Aksara Jawa itu bisa dipahami dari dua konsep Satu tentang kulturnya sendiri yang bahas intelektualnya Kami selalu hadir di masyarakat tidak memberikan suatu pola pemikiran yang jadul Bahwasannya budaya yang dulu itu yang tidak baik atau yang jadul atau kuno tapi tidak sepeta. seperti itu. Justru kami sekarang menyampaikan kepada masyarakat aksara Jawa itu keren. Makanya branding kita wong Jawa aja lani Jawani, aksara Jawa itu keren. Keren dari mana? Karena sesuatu konteksnya apabila seseorang itu mempelajari aksara Jawa, itu secara otak kanan maupun otak kiri ternyata bekerja. Ketimbang kita mempelajari aksara Yunani misalkan A, B, C, D itu bukan aksara dari kita, itu aksara dari Yunani atau dari luar sana. Itu tak rasa ya biasa saja, tidak tidak membutuhkan otak kanan, otak kiri yang terlalu dalam. Tapi kalau kita mempelajari aksara Jawa, itu sebetulnya sangat dalam sekali. Bisa uh, merubah mensa seseorang, aksara Jawa itu oh, apabila dipelajari, orang itu cenderung akhirnya menggunakan rosong. Saat seseorang menggunakan rasa, dia akan mengolah yang namanya Indra keenamnya Dia akan menggunakan daya kemampuan otak kanan, otak kiri. sehingga sebetulnya orang yang mempelajari aksalah Jawa itu orang-orang yang bijak Orang-orang yang punya intelektual dan dedikasi yang tinggi. Itu kemarin sedikit kami menganalisa. Cuma memang karena dianggap sesuatu yang... Uh, uh, sesuatu yang kemungkinan paradigma itu yang bergeser Atau memang sengaja ditenggelamkan Itu yang akhirnya menjadi suatu perubahan Makanya oh, memang ada benarnya Orang sekarang itu tinggi oleh enak eto, Atau cari kemudahan saja Tapi saat kita mencari kemudahan kita lupa Kalau ternyata kita itu akan melemahkan diri kita sendiri Tapi saat kita dipacu menggunakan sesuatu yang lebih Oh, maksimal sebetulnya akan mengolah tentang kinerja daripada kemampuan kecerdasan kita itu. Nah, ini kurang lebih Mas Krisna yang berhubungan sampai sejauh mana sebetulnya kebudayaan dari masyarakat ya kalau menurut kami Bobo, yaitu tergantung dari mindset apa yang akan kita pelajari. Ya, uh, boleh tanya Bobo? Eh, oh, nggih. Masih. Masih. masih melanjut. Yeah, okay. ya. <tip> ja ya, ya, di, ya analisis <tip> uh, mas bagus mengenai kerja otak kerja otak tentang secara jawa tadi meliputi tentang fungsi fungsi budaya di masyarakat fungsi budaya karena yang di tujuh lemah kris tadi adalah fungsi budaya itu salah satu contohnya adalah memang tentang yang namanya akar Jawa kalau secara keseluruhan setiap budaya itu fungsional mas setiap budaya itu fungsional tidak ada yang tidak fungsional bahkan orang menganggap sesuatu yang negatif yang ada di Tanah Jawa misalkan ya contohkan mas. yang namanya gentam yang namanya santet, tenung, dan jengek. Oh, ini ilmunya orang Jawa yang luar biasa. Jadi, saya wali dari yang namanya yaitu gendam. Fungsional enggak? Fungsional. Sebelum ini sebenarnya juga ada. Belum. Bagaimana gendam itu dilakukan secara positif. Gitu? Persaranya kalau dipergunakan untuk negatif. Apakah orang-orang di sekitar kita ada yang menggunakan? Ada, Tukang copet dan semacamnya. Ada mengurasi waktu rame-rame sebelum ada ah, blog itu. Oh, rame Tukang gendam, kang nyopet itu. luar biasa. Kedua, santet digunakan dalam rangka apa? Dalam rangka harmoni sosial. Wong khusus karena tak elenoh.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 kan lagi yang negatif saya tambahkan kemudian kalau HP jalad ini juga dianggap sebagai sesuatu yang suatu ketika nanti menjadi budaya yang negatif kan gitu negatif ya mas ya yang positifnya ada yang negatif menegatifkan apakah nanti yang negatif itu akan tenggelam dengan sendirinya fungsi negatif tadi Nah, eh, ini atau, gitu, atau untuk menipu dan semacamnya baik itu melalui SMS yang sekarang masih berlangsung dan kemarin rame-rame oh, oh, Surabaya menangkap kelompok pinjaman online pinjol, ya online semacam ini ini adalah semuanya karena budaya HP, ya, iya, itu, itu, budaya HP ketika ini menjadi sesuatu apa ya menjadi sesuatu jalan gitu ya jalan untuk kejahatan kan juga bisa apakah memang ini dimunculkan untuk kejahatan itu kan tidak menanyakan kan tidak begitu juga dengan khasanah ilmu Jawa tadi kalaupun ada dendam ada jengges ada tenung ada santet sampai ada perkara yang mudah lah ilmu pengasihan itu apakah hanya diperuntukkan itu, tak kan bukan itu. Jika fungsional itu enggak fungsional, kalau calak-calak itu bisa menggunakan ilmu pengasian. Saya yakin nggak perlu duit, mah. Daripada ada di duit, karena dia nggak punya ilmu pengasian. Sudah, saya tawarkan, calak-calak pengen tadi nggak beli ilmu pengasihan. supaya wong-wong kau doa hasil kau doa milih DWE, nak kaisang tak murui, ayo gak usah nganggu duit, kalau karek enam enam begemas ya tambah nelingeling ngomongan gue ngegengengeng untuk nak anak kandang-kandang yang nyalek silakan, tekankan bahwa dengan ilmu Jawa yaitu ilmu pengasihan no mane, no mane politik ya dan repeti yang yang sangat tidak disuka sebenarnya itu cukup dengan ilmu pengasihan Jawa nyalet Mas manfaat banget ilmu ilmu baru sama-sama ada peluang untuk negatif sama-sama ada peluang untuk positif kita menyeimbangkan untuk promosi diri oleh seorang talent atau se oleh seorang apa namanya di, di apa <tuk> calon Malikota. atau marketing oh, marketing banget Mas ini marketing waduh ini perlu banget dikit pengasihan itu sip tenang mas dengan bekerja di wilayah marketing eh, tidak cukup dengan mindset eh, apa namanya Uh, promosi penjualan itu uh, tata dengan bagus, tapi sekali lagi ngasihan -ngasih. ya, karena AC itu sumber segala-galanya. Sumber segala-galanya, AC merengsa Somo, Somo itu ya bisa macam-macam, bukan hanya manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Ingatkan juga, tumbuhan juga, makhluk halus juga. Dan yang paling penting adalah bersama. Ya tanah, ya udara, ya api. Ini semua anasir dan juga makhluk di sekitar kita yang harus kita asihi. Ini perkara asik merengsasomo, konsep Jawa, budaya Jawa, yang bisa kita sebarluaskan untuk menjadi semacam prinsip kehidupan yang betul-betul harmoni. harmoni. Harmoni dengan alam, harmoni dengan makhluk halus. Saya tidak mau makhluk halus itu apa Ini yang paling penting, kita kadang-kadang uh, hanya menjaga harmoni dengan manusia. Dengan alam, Oh lupa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan binatang, dengan tumbuhan, lupa. Misalkan semacam ini. Sekarang saya mengingatkan saja. Disinilah fungsi-fungsi budaya -fungsi mas. Sekali lagi, fungsi ini tadi fungsional bisa fungsional dalam mengerja negatif. Dibuat negatifnya. Sebenarnya tidak ada larangan kepengen nendang uang tak karpe diri yang monggo. kepengen nendang uang menggendam uang dan seterusnya tapi sekali lagi itu juga budaya jawa kita usah dipungkiri bahwa orang jawa punya sengat orang jawa punya tenung orang jawa punya pengasian orang jawa punya dendam dan seterusnya yang semacam itu fungsional fungsional tuh sekali lagi kalau saya menawarkan kepada para sales dan juga orang-orang yang promosi diri baik itu calon calon wali kota, calon bupati dan semacamnya, kalau dibarengi dengan pengasian oke, okay. duitnya meninggir, ganggu kandung kira-kira begitu Mas Chris, bagus sekali fungsi budaya ya, di masyarakat sip, gimana? Tidak tira-tira pertanyaan dengar? sepantanya Mas Mas Daman ya okay. Nah, tak tangkap itu berarti budaya itu bagaikan pelatih Tergantung siapa yang memegang. Gitu enggak? Ya? Kemanfaatannya. Nah, ya. nah, <laughs> Cuma gini, ada suatu fenomena kebingungan. Antara budaya, adat, dan agama. Ini gimana dalam penarapan hidupnya? Hidup kita sebagai manusia <laughs> ketiga komponen ini. Mas Bagus menjawab. Oh, malah itu kemarin mau menyampaikan ada empat malah tambahan. Sebetulnya apa yang membedakan antara tradisi, adat, budaya, dan agama. Nah, ini karena konteksnya, kalau pemahaman kami tadi dari Popo eh, Sukung menyampaikan materi, ternyata berbeda-beda tradisi itu sendiri, adat itu sendiri, budaya itu sendiri, Agama sendiri mungkin seperti itu Agama bagian dari budaya Bahkan agama itu Agama bagian dari budaya lah. Tapi kami pernah menyimpulkan Ngapun ini hanya pandangan ya, ya, sempat, apa -apa. Se -se pihak saja bisa jadi Justru kehadiran budaya itu Sebetulnya dari sebuah adat Hingga menimbulkan suatu budaya Lah adat ini sendiri hadir Itu karena adanya tradisi Lah. Tradisi ini hadir karena kebiasaan. Jadi bisa jadi karena kemarin atau dulu-dulu para leluhur itu membiasakan diri, itu menjadi suatu pola tradisi. Saya kasih contoh misalkan. Oh, iki kudune bocah ini ya apa ditingkepi misalkan. Akhirnya menjadi tradisi tingkepan. Akhirnya karena menjadi suatu tradisi dia Oh, berpola menjadi lebih tinggi lagi, menjadi suatu pola adat. Di sana, adat itu harus mungkin ada satu desa yang diwajibkan dia akan mentradisikan tadi. Kalau harus orang bayi, itu ditingkepi lah inilah akhirnya menjadi suatu budaya. Bahwasanya di Jawa itu ada budaya untuk melakukan seperti itu, atau mungkin. Beberapa contoh lagi Kebiasaan kita memberikan salam Salam kalau orang dulu itu Kita memberikan kebiasaan Setiap kita hadir Mungkin memberikan salam Bulon-luon atau Pipun oh, kabari dan sebagainya Artinya menjadi sebuah tradisi Kebiasaan kita salam kepada orang tua Atau salam saat kita ngetuk pintu dan sebagainya Dan akhirnya menjadi suatu ada tadi hanya ada di sinilah itu cara nih ngomong ketemu orang itu seperti seperti ini dan akhirnya menjadi seperti menjadi suatu pola budaya. Nah ini mungkin sedikit tambahan tadi agama apa yang membedakan antara eh, tradisi budaya dan agama tadi bahkan akhirnya ternyata secara analisis agama itu sebagian dari budaya. Karena agama itu sendiri kan sebetulnya nama branding saja. Bukan merupakan suatu tentang hal e, menyangkut budaya sendiri, yang berdiri sendiri, ternyata enggak. Karena kembali lagi, hadirnya agama itu dari faktor bisa jadi yang tidak ada di kebiasaan, menjadi tradisi, menjadi suatu e, ajat atau dilanjutkan ke mungkin sedikit tambahan hmm. uh, aja dari pemikiran kami selanjutnya mohon panjangan dari bapak supir ini menarik sekali saja iya iya iya iya ya, ya. mas tamang mas mas tamang ya pakai eng ada -ma. ma ma ma ma Dama damai,ku agamanya budha, nah, <laughs> budha, bukan <Bude>. <laughs> yeah. dama itu budha. Oh, nama asli aslinya Dama atau asli. juluk, kan? yeah. oh, Ya apa-apa. bagus, Iku ya nggak <laughs> yeah. yeah, apa-apa. Ah, begini, yang pertama tadi sudah bagus sih, bahwa agama itu sistem kapita dosan, sistem kapita dosan itu perangan cacing putrih perkara orang-orang yang duduk hadir sebagai pemuka agama tidak meyakini ini ya nggak apa, apa ya nggak nggak ada persoalan kita mengkaji budayanya kita mengkaji budaya bahwa agama itu adalah bagian dari budaya itu saja yang pertama dulu kemudian kemudian tadi yang berikutnya yang namanya dicontohkan Mas Bagus itu Uh, tingkepan misalkan. Tingkepan itu ya sistem kapita dosan Jawi Apakah sistem kapita dosan Jawi Ini menjadi sesuatu Bagian dari agama Jawa Yang namanya Misalkan yang Dapat disebut sebagai Kapita Iya uh, Kapita atau kapita dosan Ini juga menjadi Semacam Apa namanya syariat Jawa Iya, iya. Ini syariatnya Jawa tingkatan itu syariatnya Jawa. Gitu. Misalkan saya akan sebut semacam itu ya, mas ya. Bagi syariatnya Jawa ya semacam itu. Kemudian lahir dan tumbuhnya lagi perkara lain. Kalau lahir dan tumbuhnya, kalau kita berlahir dan tumbuhnya, tentu saja tentu saja berkenaan dengan keadaban. Adab. Bukan adat ya. Adab. Adab itu kesantunan, adab itu kebijakan hidup, dan adab itu, kalau nanti kita berbicara ini kemudian kelahiran Islam itu, sejak kapan Islam itu lahir dan itu pertanyaannya apakah sejak Muhammad ataukah sejak Adam atau sejak dan seterusnya dan seterusnya nanti kelam-kelam yang agak rumit di situ karena sebelum Muhammad itu kan ya ada Isa ada Musa kemudian ada Ibrahim Abraham itu ya yang yang semacam ini nanti akan sangat berantai dan dengan gerombok nasrani dan juga kelompok yang lain kelompok lebih juga. Apakah yang semacam ini, kemudian terbentuk-terbentuk, semuanya itu adat. Adat itu kebijakan hidup yang diwujudkan dalam bentuk apa sekarang? Apakah dalam bentuk yang sini? Apakah yang agama? Ataukah yang dibentuk dalam sistem bahasa? Kesantunan dalam bentuk bahasa, semacam itu. Ini kan gak, tidak masuk dalam ranah kapital dosa. Tetapi ranah sosial, cara pergaulan. Nah, cara bergaul. Termasuk pernah-pernah eh, eh, di eh, keluarga misalkan. Oh, naiki paman. Oh, naiki pak de. Oh, naiki bu Kemudian oh, itu misananku. Oh, itu konaanku. Dan seterusnya. Yang semacam itu. Semua ini adalah kepentingan awalnya adalah adat. kepentingan awalnya adalah atau kebujakan itu kemudian kalau ini kemudian dikuatkan terus dikuatkan terus dari, dari kelahirannya dulu memang oh, harus begini keluarga harus terpelihara uh, sampai minimal ya keturunan ke lah dari tujuh itu misalkan keempat ya biasanya awt tekan papat masa-masa sampai tahu sampai lima oh sampai lima cukup bagus sampai tujuh bagus, ya akhir-akhir yeah. ini ada yang mengurus perkara keturunan keberapa dari Muhammad begitu yang ada surat al-Nur. <tul> ya. <tul> aku nggak, nggak paham aku. tapi mem memperoleh sertifikat dulu, hmm. dari dari Uni Emirat Arab, Arab lalu ada keturunan. Nah, inilah semuanya kan dalam rangka agama dan agama sendiri terlahir semacam itu. Makanya disebut agama. A. Gama itu kan rusak. A itu supaya tidak rusak. Gama itu dari bahasa sensekerta, bukan dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Arab, penting Bukan agama. Agama. Dan disinilah nanyakan, ketika sesuatu adab, tadi dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan. Proses inilah yang namanya tradisi penguatan-penguatan yang dipakulinan atau nah, kebiasaan menjadi itulah yang namanya adat kan gitu, apakah kalau begitu budaya itu juga merupakan kristalisasi dari adat, jawabnya iya, jawabnya iya hingga kalau pun kalaupun harus kalaupun harus, misalkan jangan sampai terjadi perbenturan masya agama apa tadi dengan adat kemudian dengan ya, satu ya, dengan budaya, sebenarnya tidak pernah berbenturan sama sekali tidak satu sama lain itu boleh dikatakan saling menguatkan dalam agama kan ada juga ada misalkan nek yang salam-salaman ini salaman-salam belum selama covid enggak yo terus ya bentuk lain lah katakanlah Bu, salaman virtual itu via ya ternyata juga itu sebuah kristalisasi dari nenek moyang kita dulu kalau di Arab nggak ada ya nggak batal salam salaman ketika idul fitri kan nggak ada karena katanya di Arab saya nggak pernah idul fitri ke Arab soalnya nah itu apakah ini satu hal yang apa namanya menjadikan unikan Jawa Salam-salaman ini, Idul Fitri. Atau mungkin juga bukan Jawa, Indonesia. Kalau di Islam di daerah Kalimantan apa juga begini, di Jawa Barat juga begini. Ini persoalan yang lain. Kalaupun harus diklaim Islam Jawa, mungkin. Mungkin saya nggak bisa membandingkan dengan yang lain. Ini contoh salam-salaman ketika itu adat dengan agama. Idul Fitri-nya agama ritual agama tetapi salam salamannya menjadi ritual adat adat Mulai ya? Udaya. misalkan semacam itu oleh sebab itu saya kira uh, yang perlu diluruskan bahwa itu tidak pernah berbenturan gitu agama tidak berbenturan kalau ada yang membenturkan lah itu persoalannya kalau ada yang membenturkan misalkan seperti yang contohkan tadi gulengan kejawen, kemudian dicap diberikan merek golongan sesat lah ini saya yang nggak suka ini persoalan lain ini perbenturan dianggap itu bukan keyakinan karena dia menganggap bukan keyakinan kalau kita sudah memasuki ruang orang lain maka kita tentang agama itu sudah nggak ada sama sekali sama kan lain kamu nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi kok dianggap ibadah boleh kita membuat satu Pernyataan semacam ini, ya jadi kita nggak rukun. Atau orang lain akan mengatakan kok jengkang lapo. Menggunakan ibadah misalkan. Iya. Kita nggak bisa memasuki ruang, membawa ruang kita, penilaian masing-masing ke ruang keimanan orang lain. Ya sama kalau nanti. Jawab dengan jawab saja loh. Sudah. Juga bisa kalau kita enggak dibekali dengan saling mendukung, saling memahami dan saling meneregai. biar masalah keyakinan di Indonesia ini sudah menjadi ancaman berat. Betul. Ini satu contoh. Islam saja sudah berapa paham yang ada di sini. Gelongan-gelongan semacam itu, ada yang garisnya teroris semacam itu gimana lagi ini perlu penjenengan-penjenengan ini yang bekerja secara multikulturalisme untuk melakukan gerakan satu memahami dua menghargai dan tiga saling mendukung sehingga tidak saling menjikal Lalu ada pergerakan jawa ke kemudian ya sudahlah kita harus mendukung kalau ada yang lain Natalan ya kita kalau yang lain kepure pura harus melakukan hajatan ya kita dukung bukan sekedar kita pahami bukan sekedar kita menghargai tetapi kita ke depan masa depan Indonesia budaya Indonesia keagamaan di Indonesia kalau tidak dengan bebarengi dengan gerakan multikulturalisme yang semacam ini maka kehancuran di depan kita itu Mas terima kasih Halo seril kembali ini gila, makan bubur, nafasnya waten engkang pati lu ini mau sing medal yeah. oh <laughs> ikuti oh, <laughs> <laughs> <laughs> dulu, <laughs> <laughs> <tanya> <tanya> oh mau ada pertanyaan <tanya> oh, mas Kevin? mas Kevin masih, masih belum, oh ya, masih belum, iya, iya, iya, terbuka hal yang sifatnya landasan baik itu untuk apa? Ya? Untuk memahami maupun untuk mengembangkan. Buntun, ini ada pertanyaan. Mojopahit. Nah ini Pak kan kerajaan Mojopahit itu kan sebenarnya kan kalau di, di dalam secara kan hancur karena diserang candemak. Iya. Nah otomatis kan orang apa mencoba itu kan pakum kan dapatannya nah, gini orang-orang mau -orang itu sekarang kemana belanjanya apa apakah dia belanjanya ke Bali atau ke Banyuwangi atau masakannya itu sudah diisapkan oleh orang Uthman Demak itu sendiri terima kasih bagus menjawab ini cara apa enggak enggak Nah, jika, jika ya. ya sudah. Kalau ya, nah, ya. perkara perkara peradabannya mungkin saya bisa menjawab, tapi perkara kesejarahannya tidak bisa. Oh, tidak ya. bisa saya lengkap ya. Tidak oh, lengkap. Saya apa -apa. Enggak, serba enggak lengkap. Ya. Saya banyak membaca karya-karya zaman Majapahit, ya. ya. Cuman persoalannya banyak kita diantara kita itu yang sudah terlanjur ya. anu ya. bahwa Serno ilang kertaning bumi. Ya. Hancurnya Mojopahit yang sudah begitu lama teramalkan ya, teramalkan itu karena perang sodara. Ya, Betulkah karena perang saudara Atau justru karena peradaban? Peradaban apa? Peradaban yang berubah agama. Jika sisa-sisa Majapahit yang ketiga itu. Majapahit itu punya sejak Brawijaya jaya kelima itu punya otoritas yang sangat luar biasa itu membangun multikulturalisme tadi. Tapi dengan cara yang agak, agak susah. Agak susah dipahami karena mencampurkan. Oplosan gitu. Ya. Oplosannya gitu. oprosan. apa? Oplosan Hindu dan Buddha. Bukan bukan Hindu boleh hidup, Buddha boleh hidup, tetapi Hindu dan Buddha tidak oplos. Hingga menjadi Hindu siwa. Ketika hadir Islam, ini menjadi sesuatu banget. Maka, banyak tulisan-tulisan baru yang menyatakan bahwa anjurnya Mojabahit karena Islam. Tapi kalau ini dijuatkan di sini, dijuatkan di Indonesia. Maksudnya. Mayoritas Islam di Indonesia kan tersinggung. Tapi karena buku itu berbahasa Inggris ditulis oleh orang Indonesia, nggak ada soal. Buku yang sangat tebal. Gitu, dalam bahasa Inggris. Itu hancurnya peradaban Majapahit karena Islam. Enggak apa-apa tapi kita bicara terbuka aja apakah betul betul karena peradaban Islam yang menghancurkannya kan begitu tidak adanya. sisa-sisa peninggalan Majapahit. tidak ada bukan ya? berarti uh, apa namanya tidak ada sama sekali atau dihadiakan contoh misalkan yang sekarang banyak ditemukan baru-baru ini kan banyak ya yang namanya apa namanya yang ada di situ mutir. baru itu kemudian ya itu bukti-bukti yang nyata. Kemudian pada saat itu lebih banyak didukung oleh alam, artinya bencana alam belum meletus itu yang sampai satu dua tiga. Oh penanggungan masuk, penanggungan hmm. kali itu masih aktif. Kemudian juga yang terakhir menimbuni baik ya. iya, Agung Gunung Agung lebih dulu kemudian Semeru ya satu apa ya Arjuno Arjuno tuh, Arjuno ada empat itu karena penanggungan masuk aktif ketika itu kemudian sehingga tumpukan-tumpukan itu Untuk keseluruhan ter ter terjun ke wilayah itu ya. apakah ini sebuah kebetulan ataukah ini yang dibesar-besarkan dulu dari baca, dari baca yang lain, artinya peradaban Islam yang di peradaban Islam dulu saya masih bisa diterima dengan baik oleh si proses lima ketika eh dia menikahi si putri Jawa Ya, Iya, untuk itu kan anaknya sih uh, Syekh Wali Lanang, dari Syekh Putri Jawa Wali Lanang, Putri Kemudian punya adik-adiknya si Raden Rahmat. Kalau adikmu bawa ke sini supaya bisa menyebarkan Islam ke sini kan? Itu kerelaan kerelaan yang. Oh. Islam, aku, induksi jiwa. Gak ada, kita menikah. Kan Enak gitu. Adiknya menyebarkan Islam ke sini juga diperbolehkan. Iya kan gitu ternyata orang Mojopahit sudah ada yang Islam sebelumnya yaitu si Imam Sujono yang matangnya di Gunung Nabi ini ini adalah orang pertama Mojopahit yang jauh sebelum ada nama di sini kok bisa begitu terus dia dari mana belajar Islam ini misterius justru ini yang misterius Islam Jawa yang misterius dan konsepnya Imam Sujono sangat sangat Jawa ini. Jawa dan Nisam yang sudah sangat jauh, yang jauh lebih tertata secara kontekstual, Jawa daripada Islam Islam setelahnya. itu. Ini satu persoalan yang sebenarnya, kalau kita berbicara tentang tadi alam, peradaban, kemudian juga sosialnya, yaitu adalah perang. Saudara, kan begitu hmm. ya? ya agresif dan terus menerobos dan dapat dikatakan ya sudah lah relakan saja bahwa masuk baik ada tiga hal yang menjadikan kendala ya? Oh, ya alam iya sosialnya di wilayah terang terang kan begitu kemudian kok menjadi semacam itu sampai-sampai warisannya semuanya di jawabannya ya tetap tiga ada kemungkinan yang terakhir yang siapa yang kerajaan kerajaan hmm. menghilangkan kerajaan ada lagi kemudian belum selesai yang ini ya, ya. Yang selesai Amin. kemudian yang kedua tentang eh yang pertama tentang alam tadi tentang alam ya alam yang melanjutkan macam baik itu apakah apa namanya sebuah kebetulan ya apakah getulang, atau kebetulan tahu memang ada pihak-pihak tertentu yang melindaki bisa maksud saya dipahami ada pihak tertentu Hai Gunung Agung meletuslah. <risa> hmm? ini kan aja di sumber sejarah yang kebanyakan itu Raden Brawijaya V. Ibuktsanya itu di Gunung Lawu. Betul. Dan sampai sekarang ini kan banyak kayak peninggalan yang ada di wilayah yang sekitar Gunung Lawu itu, Pak. Iya. Masalahnya itu apa benar, Pak, itu, Pak? Kalau ya, hmm. menurutnya menurut pendapatnya Bapak? Bukan, bukan. Kementerian Sri Brawijaya V kan sudah hilang. Iya. Dia juga bukan moksa yang bukan kemudian, kemudian apa namanya abu perbuatannya di saja akan sampai dapat dikatakan yang paling jelas memang, Sehingga kalau perkara apa? Masinggah, singgah, singgah, singgah lagu Itu betul kemudian hal-hal yang berkenaan dengan si joko saya namanya? itu kemudian bahwa itu adalah apa namanya country e, kan begitu ya itu persoalan lain nanti saya kira bagus itu nanti kita kembang luaskan ke arah lain yang ber, yang paling penting tadi bahwa bagaimana peradaban Majapahit itu menjadi sebuah sebuah fenomena besar. fenomena besar karena ada tiga perkara yang menyangkut kehancuran maju baik jernoh hilang bumi yang sudah teramalkan Hmm, uh, ya. Apa terjadi? Terima kasih. Mungkin saya tambahi sedikit tentang tadi. Kalau masyarakat Mojokai tak rasa ya terkait. Oh iya masyarakat yang, iya. yang berbeda itu ah, belum. adalah biasanya yang lari hmm. itu pemimpin-pemimpinnya. Tapi hmm. saat kerajaan hmm. itu yeah, bagaimanapun ya. juga. Rakyat tetap akan di situ, dia akan tetap nggak mau nggak mau, nggak mungkin kemana-mana. Seperti Indonesia saat dijajah sama Belanda, apakah terus masyarakat Indonesia ada aja tetap akan di Tepat situ? Hmm. Paling hanya pimpinan-pimpinan saja yang mungkin ditangkapi, pergi asingkan ke luar negeri, ke luar pulau dan sebagainya. Iya iya iya. Eh saya lupa nasi. gue kota tambahkan bisa niku. Uh, Kacen, keraton wilayah Keraton Majapahit dan sekitarnya ketika itu kehabisan hidup. Karena rencana juga karena yang lain atau dalam tanda petik tadi kalau ada tenaga saudara, saudara saling mengadakan tadi tingkat tinggi. Kemudian di belahan yang lain tadi yang dalam tanda petik tadi peradaban, tadi perang pergerakan itu juga mencuat mendukung sehingga habis Mas. Dilempar keraton itu habis. Yang tersisa di mana? Keran anu Mojobaed. Itu sambil dapat dikatakan semacam itu, uh, itu sisa mencoba dengan tembok. Kemudian, Banyuman, pusing ya, pusing, itu sisa utama. Kita tadi berbicara bahasa awal, itu pasis mengindikasi sampai-sampai di -sampai, wilayah uh, saudara kita yang dimana. Itu juga begitu, Madura. Ya, Madura, ya, Madura itu juga menjadi sisa. Namanya iya betul, Paling utama maju. Berikutnya kalau kita berbicara tentang luar Jawa maka Kalimantan Timur bisa apa namanya Hindu Buddha Kutai setelah Kutai runtuh ya dan berkuasa di Kutai itu sudah sekarang orang-orang sana itu merasa mencobai baik orang-orang asli Kalimantan Timur itu merasa mencobai baik perasaan itu masih muncul masih muncul dan Nah betapa orang-orang yang beragama uh, seperti agama yang Majapahit Itu merasa Akulah dia hmm. Saya kemarin itu ada undangan Dari sekolah tinggi ilmu agama Buda Paca Sarjana Di itu Saya baru tertegung Mayoritas anak-anak kafir Dari jumlah mahasiswa Berjumlah 30 itu 14 orang Dari kafir yang sekolah anu S2 Agama Buddha. Ya, Ternyata. Ternyata ya begitu. Kemudian berupaya berbicara dengan saya menggunakan bahasa Jawa. Saya Jawa saya mau dan mengatakan yang dengan penuh bangga yang semacam itu. Juga ada yang di Sumatera, daerah Lampung. Lampung. Agama Buda. kemudian yang cewek itu dari batang, dari batang. ya adu, apa namanya ya gundul gitu ya kira-kira begitu mas Anu hmm. ini bercerita tentang yang lalu sehingga fakta ini sulit hmm. dikonfirmasi karena semuanya terus mengalir baik itu menyangkut Bukti iya. maupun apa namanya, kesaksian, kalau kesaksiannya orang tentu saja nggak mungkin kami ingin iya. Kesaksian masa lalu itu berupa prasakti iya. ataupun yang namanya semacam dekologi, uh, Lontar, iya. jangan masa lalu itu catatan-catatan masa lalu. Lontar iya, ya Mas, ya, ada serat atau ada kakawin. Beberapa sumber yang ada di luar negeri, di Leiden uh, Library University itu sudah sudah kesini, sudah bisa kita akses. Ada persoalan kita akses. Kemudian di British juga begitu. Beberapa yang lalu saya sudah menemukan ya, Arjuna Wijaya itu yang ngasih. Ya, Makan Arjuna Wijaya. kemudian nah. ya, ada, Yasutasuma juga. Original. jadi kan itu kan ada di daerah makraman khususnya yang di kita bumi benul kan banyak yang kayak peninggalan mojopaid mojopali itu kan utama di, yeah, di mana iya kalau masih di kawasan sana betul nah, nganjuk apa apa, apa apa bisa jadi orang-orang sana itu dari Islam, kan sama orang kajad Islam orang-orang mojopaid yang ada di sana itu. oleh oleh orang mojopaid sendiri nah, jadi orang mojopaid yang tinggalnya di daerah Matraman, ataraman itu bisa jadi diislamkan sama orang, oleh orang-orang kerajaan Islam Demak itu, Pak. Bunda juga. Bunda juga. juga. Kalau Kami nanti mencupai, ya. Coba satu kisah saja, Kebu Bijak. Iya. terjadinya Jombang. Itu zaman Majapahit. Ayo gimana? Siapa yang mengislamkan dia? Nanti tanya. Kisah Jombang, Kebu Bijak. Kebu Bijak. Iya. Oke, hey. boleh nambahkan dikit ah. Wih, ya. <laughs> Pengetahuan saya aja, kalau kita ngomong wajah itu berarti kita ngomongnya negara, uh. ya kan? Sebuah negara, uh. tapi kebanyakan orang, kalau kita ngomong wajah itu oh. hanya sebuah wilayah di terowongan, ya kan? Yeah. Kalau ditanya di mana karet macam pahit ada, itu ya masih berada di tempatnya masing-masing, sebenarnya. -masing, yeah. Kalau fenomena runtuhnya macam pahit, saya lebih setuju pada fenomena bencana alam. Mm. alasannya apa yang saya ketahui saja menurut catatan Chenghu, mm. ya, istana Majapahit itu pagarnya tinggi sembilan meter. Mm. Kalau itu hanya bencana perang, sisa-sisa mm. gedung itu masih masih ada dengan utuh mm. karena peradaban perang dulu paling saat ya, meriam besar belum ada, mm. adanya meriam kecil di Majapahit mm. meriam kecil dan itu pun nggak mungkin bisa meruntungkan tembok setebal itu, itu dan setinggi itu ya, itu kalau Nanti perang pasti ada pembobolan hmm. kalau pembobolan pasti sisa bangunan itu masih utuh Tapi lebih, saya lebih condong hilangnya kerajaan Majapahit itu karena fenomena alam dan uh, perubahan perges pergeseran peradaban dari masa hindu Siwa ke masa Islam Kenapa kalau kita lihat simbol lugu majapahit dan kerajaan demak itu serupa tapi tak sama sama-sama menyimbolkan matahari begitu kita tambah ya, saya. ya ya ya masalah kecenderungan penyebab ya tadi yang tiga tiga penyebab tadi kan sebenarnya juga uh, kalau saya semuanya saya ragukan gitu ya kalau saya tuh ya saya meragukan mengapa karena ya itu fakta masa lalu konfirmasinya itu lo sulit kan konfirmasi Tapi konfirmasi itu sulit karena konfirmasi itu menyangkut saksi dan bukti kan ini persoalannya agak rumit ketika penjelasan kecenderungannya ke nomor satu saya iya. tadi yaitu alam kemudian yang kedua masalah sosial yang ketiga masalah peradaban kan begitu ya. Iya. Tiga ini, kalau kita, kalau ada orang mengkaji, kemudian memilih yang ketiga, kan ya nggak ada soal. Ya, salah. nggak ada soal. Kemudian satu tadi, kalau satu tadi itu juga didukung oleh yang kedua, gimana Itu persoalan. Bahwa gunung meletus itu menjadi senjata. Seseorang meminta supaya gunung itu meletus, naik dihian kuyuh, dan... Letusannya, tolong dilemparkan ke mencepai. Kan begitu, man, Masalahnya, sehingga gunung meletus itu, senjata orang bisa memerintah alam. Sehingga Oleh sebab itu, orang dulu itu kan enggak pernah ada kata alam itu mengalami bencana. Dong. Bencana alam itu enggak ada, enggak pernah ada, tidak pernah terkatakan yang namanya bencana. Alam itu menjadi begini dan menjadi begitu, semuanya itu yang mengatur adalah manusia. Kalau saya minta gunung itu meletus, kemudian letusannya mengalir ke sana, manusia punya kemampuan mengatur semacam itu. Ini yakin dan membuat senjata tadi, ya, ya. Nah, Maka dari itu ketika tadi saya yang betul A atau B atau C. Atau A didukung oleh B. Berarti A didukung B itu bahwa Gunung Kletos itu dibuat senjata. Dulu kan belum ada yang namanya bom nuklir. Bom nuklir itu yang menukuin. Itu versi-versi pemikiran-pemikiran meta metageologis bukan geologis kalau gunung ledos tapi metageologis yang terjadi pada masa-masa yang lalu sampai-sampai yang namanya Merapi itu pernah juga atas sebuah permukaan untuk menghabiskan si Tangerang Cina kan kira-kira begitu Mas ya woi sudah cukup yang lainnya tidak usah online saja nanti Uh, offline mungkin off Jalan -jalan okay, secara offline. Oke, ya. Oke, langsung aja. Oke, ayo. Mas Aryo disimpulkan diwenai WNA. Eh, uh, tututan siapa? Iya, jajawi. Ah. Ya, iya. Sinaror nihil di sini. Oke, gimana? Iya, dua belas. Oke, saya akan kula Maka, kirang langkung pun, klon ngomongin kamu. Terus, sangat sami. Sudah berpisah, hai. Saking salam segera. gusti kang memirah tanpa barang berkah. Bun, ini yang akan membuat burung baju. Mengalami tuntutan saking gula, saking satu pun. Saya pasukan. Jadi, menikah pandangan, termasuk budaya cawi. Itu tempat multipolarisme. Sigit, Niko mendak multi kulturalisme meniko mangertosi demi langsung sambil itu ya tanpa kuncoro dan cakting uloh, termasuk alasan kegiatan sarasehan di nego, turun Jembatan Kaulo telah sampai sami, Anggeni pun ngambak akan melaluri langgar sokku toyo tansah atau stansah pun tolong. kuning menawi wonten atur pula engkang kalander lantur mongking tanduk kula engkang karatuk-latuk. Di sanale Roni pun kuning kekasan ikonatur kanti-kanti mukbah mas dunia binasrahan mereng yang sok mo manung so tankeno kini roh hamung kisoo tangkoyolan rahayu rahayu rahayu shakum di wajib iya teman nuun teman nuun teman nuun kamar mandi cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan apabila adanya kegeliruan atau kesalahan itu dikarenakan nya keterbatasan pengaturan kami oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun dari para pemirsa sekalian mm. Sangatlah kami butuhkan agar tetap banyak kami dapat membangun channel ini di baik mm. Dan ini mm. membagi tentang ilmu-ilmu spiritual budaya khususnya budaya Jawa yang ada di Nusantara Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Nusantara Kurang seperti itik berjalan dengan rakyat-rakyat mana. <laughs> Orang. Ambil <laughs> sambungannya. Sebab oh, mereka hmm. kan cerita. Nah, enggak antara...